malaysia disiarkan langsung dari grumbur Banaran. menyapa anda dalam, dalam gerakan buatan indonesia. indonesia selamat sore pendengar RRI. sore ini kami ajak anda untuk menyimak dialog khusus gerakan nasional bangga buatan indonesia dengan topik dialog yang kami pilih kebangkitan perajin bangbodol bandol dari Banaran purwokerto barat tembus go internasional Baik, pendengar dan juga hadirin yang berbahagia salah satu sentra produk unggulan UMKM Kerajinan Tangan di Banyumas Mas yakni di kawasan Banaran Purwokerto, Barat. Ada produk sandal, produk pot bunga, dan aneka produk menarik lain yang kini terus berinovasi menembus pasar dunia. Dan kabarnya juga akan segera dibangun sebuah monumen di kawasan ini. Nah, seperti apa eksistensinya juga di tengah pandemi COVID-19? dan upaya apa saja agar tetap eksis dan sukses menembus pasar dunia kita akan bahas dalam jalan khusus sore hari ini dan kita beri untuk kita semua di kesempatan sore hari ini Bu Riki, uh, seperti apa Bung untuk saat ini omset atau mungkin perkembangan dari bisnis ban bodol yang sudah Bu Riki geluti ini ya terima kasih kesempatan yang sudah diberikan Mungkin sedikit saya jelaskan awal mula bahwa kita bergerak di bidang ini, ataupun mungkin acara ini bisa ter ter terselenggara kayak gini gitu Jadi diawali dari spirit kami untuk menyelamatkan Bandol jadi spirit kami menyelamatkan Bandol karena kalau berbicara Bandol itu tidak cuma identik dengan sandal kalau hari ini kan kalau kita berbicara Bandol kan identiknya sudah sandal itu, padahal kan Bandol itu kerajinan yang memang terbuat dari, dari ban botol dan sangat banyak produk yang bisa di Produksi bisa tempat sampah, bisa ayunan, bisa ini apa ganjil ganjil mobil, spare part, dan banyak lagi produk yang lain. Nah, kita coba menyelamatkan itu karena benda itu tidak cuma sandal, tapi kalau hari ini identitas cuma hanya sandal itu saja bahwa bahwa awalnya -awal seperti itu dan dan nanti kalau kita dekat depan juga kita kembangkan untuk ada inovasi ada ada mungkin ya pemasarannya mungkin dari sisi digital dan sebagainya itu. Tapi awal mula seperti itu, bahwa kita me menaikkan lagi ataupun mungkin semangat bandolnya ini agar, agar bandol itu bukan cuma sandal, ya. awal seperti itu ya. Untuk bandol produksi bandolnya sendiri saat ini dipasarkan kemana saja, Bung Rigi? Sementara perajin itu, pertama itu ada di pinggir-pinggir jalan itu, kan ada, ada tokoh toko gitu Pemasaran di situ, terus ada juga yang memang ada yang ambil misal dari Semarang kayak ganjar-ganjar mobil itu kalau aksesoris itu itu Semarang ada, Jogja ada dan ada beberapa lagi yang memang dari luar Jawa ada seperti iya baik, terima kasih Bung Riki Bung Riki, oke okay. saya dari Bung Riki kita pengen tahu nih ibu yang pegang wilayah ibu terima, iya. kasih. terima kasih mbak ini Mungkin saya menambah dari tadi penjelasannya, Mas Riki ya. Jadi untuk saya jelaskan kondisi pengusaha ini ya, atau pengrajin di kelurahan masuk sekarang kurang lebih ada 30 pengrajin. Oke, oh, 30. Ya, 30 pengrajin, tetapi yang masih produktif hanya sekitar 20-an. Karena yang 10 sudah gulung tikar. Kundur tikarnya kenapa? Karena pandemi, antara lain. Seperti itu, ya. Kemudian, pasar kasarnya kemana sih? Kan begitu kita dengar, ya. eh, yang pertama adalah mereka lebih fokusnya ke luar Jawa. Jadi ada yang kelompok ke Kalimantan, ke, ke Sulawesi. Dan juga di sekitar sini ya. Tetapi lebih banyaknya mereka larinya ke luar Jawa. Jadi penjelasan dari kami seperti itu. Kemudian untuk sekarang seperti apa pandemi gitu kan ya? Jadi sekarang semua bahan-bahan itu mengalami kenaikan yang sangat drastis. Itu yang Mbak ya. Jadi mereka sekarang kesulitan, kesulitannya antara biaya produksi dengan biaya yang untuk penjualan itu tidak seimbang kalau mereka mau menaikkan harga, sudah tidak bisa karena kan konsumen kepingin ada yang murah sementara bahan-bahannya sudah naik tinggi ini kondisi untuk saat ini seperti itu Mbak oke baik, kemudian dari 20 tersebut yang tersisa pembinaannya seperti apa? kalau 20 ini bapak sangat sangat untuk sekitar sebulan yang lalu kami mengumpulkan para pengrajin bandol kami juga mengundang dari PHRI. Kita akan melakukan kerjasama dengan PHRI ini. Jadi nanti rencananya kami menawarkan produk bandol ini untuk di hotel-hotel. Dalam artian kayak misalnya sandal atau apa untuk souvenir tamu hotel. Tetapi ini masih proses, mbak. Jadi kita perlu kerjasama dengan PHRI. Hmm. Hanya masih sebatas kita berupaya untuk menuju ke sana. Seperti. Tiba? Baik. Artinya adalah pemerintah e, desa atau kelurahan ini tidak Uh, tinggal diam begitu ya, karena memang yang terdampak pandemi ini banyak salah satunya adalah pelaku UMKM Jadi Ibu Lurah, kita ke Ibu Relly. Ibu, uh, seperti apa Ibu, wakil rakyat dalam mencermati produk bandul di Banyumas ini adakah upaya-upaya untuk mendorong agar produk tersebut dapat terus uh, dipasarkan bahkan sampai menembus go internasional Ibu? Uh, terima kasih atas waktunya Menurut saya, saya sebagai anggota Dewan itu e, Kayak pengrajin itu harus lebih, apa ya, maksudnya lebih intensif untuk e, Maksudnya dalam pengelolaan, terus juga pengrajin itu Kan sudah, apa maksudnya, kita dari Dewan itu telah berupaya mendorong regulasi berupa, berupa, apa, berupa Per, eh, Perda ekonomi kreatif yang, di, yang telah disahkan kemarin tahun 2021 di dalamnya telah mengatur peran serta pemerintah dan tugas masing-masing sektor pendidikan. tinggal bagaimana para pelaku bandol ini untuk bangkit dan mau kembali eksis memproduksi produk-produk inovatif yang dibutuhkan pasal seperti itu Sejauh ini ada aduan tidak dari para perajin kepada uh, Dewan? Uh, sebelumnya, banyak sih, banyak juga uh, yang aduan. Cuma, intinya itu kita apa ya? Apalagi kemarin, uh, dalam pandemi ini kan, otomatis kayak pengrajin itu apa sepi order seperti itu. Dan saya harap, untuk ke itu uh, saya harapkan dari uh, dewan, saya dari saya sendiri itu untuk kayak PNS dan TNI Polri itu setidaknya diwajibkan untuk pada hari-hari tertentu, ya misalnya kayak hari Jumat itu tuh kayak memakai seragam yang berbahan dari bandol atau apa seperti itu, kan mungkin bisa jadi apa salah satu salah ya juga ya. Nah, untuk agar kedepannya nanti bisa juga pro produk e bandol ini kembali booming lagi seperti itu. oke, okay, baik dan mudah-mudahan regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh uh, wakil rakyat kita ini bisa diimplementasikan ya, langsung uh, dalam pesan nanti kita juga akan cross lagi nih Aduh. gimana dari para pengrajin dalam menyambut regulasi tersebut sebelum itu kita bergeser lagi, terima kasih ibu kita bergeser ke Pak Tri Jangka Santosa dari uh, Manajer Pemasaran Mikro BRI Purwokerto Bapak, apa saja upaya dari BRI untuk menggiatkan sektor ini dari kawasan produk kerajinan tangan Bandol ini? Uh, baik, terima kasih atas waktunya. Uh, BRI pada saat ini salah satu konsen yang memang ada di UMKMU. Uh, bandol salah satunya. Menurut catatan kami, uh, memang baru sedikit dari pengrajin bandol ini yang ikut bergabung di dalam penambahan modal di BRT menurut catatan kami baru 20 orang dan itu menyerap sekitar eh, baru 600 juta oke okay. perlu bapak ibu ketahui bahwa di Banyumas ini kami dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit kur dengan bunga rendah ini ada di angka 1,2 triliun dan saat ini dari teman-teman uh, yang mempunyai usaha bandel baru ada sekitar setengah miliar oh, okay. dan nanti kedepannya kami berharap karena kami juga punya rumah BUMN uh -huh. namanya rumah BUMN yang ada di Jalan Ayani nomor 28 apa fungsi dari rumah BUMN tersebut? Rumah BUMN ini adalah tempat berkumpulnya pengusaha-pengusaha UMKM se -Banjuman. Ya, Di situ kami sudah mempunyai showroom, kemudian kami sudah mempunyai uh, studio ini untuk foto-produk, izin saya ya, kita ya, selamat datang Pak Becemon kami lanjutkan informasi untuk rumah BUMN dan di rumah BUMN ini kami selalu melakukan pelatihan eh, minimal dua kali dalam satu bulan apa pelatihan yang kami lakukan pelatihan yang kami lakukan adalah peningkat salah satunya peningkatan produk kemudian pemasaran secara digital dan lagi, ada pemasaran uh, offline. Jadi, itu bu ada pemasaran, ada peningkatan produk. Peningkatan produk ini termasuk peningkatan kemasan. Dan kami berharap nanti uh, dari pengrajin bandel ini uh, agar bisa bergabung di rumah BUMN kami, agar kami bisa membantu mensupport. Apa yang dibutuhkan teman-teman eh, pengrajin UMKM agar kedepannya memang benar-benar usaha bandol ini bisa menjadi usaha inti dari keluarga itu bu. Okay, kasih. luar biasa. Saya mau ke pak kepala sekolah dulu nih, pak. Bapak saya ingin tahu apa peran ataupun juga kiprah dari SMK Muhammadiyah mengingat lokasinya juga dekat ya dengan pusat kerajinan bandol ini. Silakan pak. Ya terima kasih. Karena kita SMK Muhammad Yasa Tropo yang masuk di dalamnya wilayah di Pasir itu ini sangat mendukung dan kita sangat bersyukur karena kita di tengah-tengah jin -tengah Bandol sehingga kepentingan kita di ke, dalam masuk di dalam ranah ikut merangkak di dalam harga sebagai buatan produk Indonesia ini, kita di SMK itu ada yang namanya TFA Teaching Factory. Bahwa teaching factory ini adalah bagaimana Sekolah itu bisa mengimplementasikan Apa yang ada di karifan lokal Sehingga apa yang ada di lingkungan kita Justru kita angkat dengan Bagaimana pembelajaran yang ada di sekolah Bisa ditanamkan kepada anak-anak kita Sehingga nanti pada saatnya kita sudah bisa Yang namanya teaching factory adalah Bagaimana replika daripada perusahaan yang ada Itu diterapkan di dunia pendidikan Sehingga pada saatnya nanti anak-anak terjun atau lulus atau outputnya sudah terbiasa dan ini yang menjadi kita di SMK Muhammadiyah I BMW bekerja, melanjutkan, gwira, usaha oke, okay, baik, baik. <tuk> untuk kita. Jadi, SMK Muhammadiyah ini benar-benar melahirkan generasi BMW bukan generasi alay ya pak ya <tuk> <tuk> <tuk> bisa dijelaskan seperti apa wacana atau rencana tersebut jadi monumen yang secara harfiah kita lanjutkan dalam bangunan tinggi ke atas dan sebagainya tapi yang penting kita bangun adalah bangunan prolasi berpikir monumen intelektual dimana kita akan melanjutkan di gegasan mbah buyut kita yang kebetulan saya juga asli dari bandara mm -hmm. kita pengen, ee, melanjutkan bahwa industri kreatif itu bagi dari solusi kebutuhan masyarakat tetapi pendekatannya dari ban bekas jadi monumen hidup itu kita akan mencoba merangkul anak-anak muda lokal maupun sekitar untuk kemudian mereka kembali Bali ke apa kerumunak banget bahan bekas ban tidak bisa dijual dikumpulkan nanti ataupun kita beli di mana kita olah yang pada intinya perabot rekreatif ini akan menjadi solusi di masa depan dimana ketika saya googling di berbagai website itu banyak terbesar bahan bisa jadi apa namanya bahan untuk furniture outdoor bisa juga untuk apa namanya perabot kreatif yang lain dimana narasi ke depan monumen hidup ini kita, kita namakan dengan Bandol sebagai kampung kreatif Oke, okay. Bandol sebagai kampung kreatif luar biasa Keren. Kita tunggu ya, aplikasinya ya, Pak. Mas Dany, mudah-mudahan ya. uh, ilangkan dulu. Baik Pak Bijo, dari BINAKAR KOK Kabupaten Banyumas. Pak Bejo, seperti apa bentuk dukungan dari BINAKAR KOK ini terhadap para pelaku usaha Bandol di Mas Pak? Baik, terima kasih jadi kami dari pemerintah daerah uh, di NAKRKOP UKM yang membedakan langsung untuk kebelakangan bisa mikro. Itu di sana kami hanya memfasilitasi dalam bentuk pelatihan pelatihan Kemudian kami juga ada dalam bentuk dana berguliran. Itu aja sifatnya kelompok. Jadi kami dari DAKRKOP itu memfasilitasi bagi pengembangan-pengembangan uh, UMKM -pengembangan yang uh, mereka butuh pelatihan kalau misalnya keterampilan-keterampilan bandol ini adalah turun-temurun tapi mungkin ada kreativitas dalam bentuk teknologi yang perlu dikembangkan mungkin bisa kami fasilitasi. jadi mengembangkan kreativitas dalam bentuk uh, bentuk dari bandol itu sendiri itu mau seperti apa itu mungkin uh, tinggal mengusulkan ke tempat kami untuk bisa pelatihan dan mungkin di sini kan ada kalau yang saya tahu itu kan masih tradisional dalam bentuk mesin mungkin uh, ada beberapa yang dalam bentuk pengapresan, tapi uh, inovasi yang bentuk seperti apa bandol itu sendiri uh, monggo misalnya mau ada pengembangan lewat di tempat kami kami mungkin uh, ada angan-angan -angan, uh, di daerah kita khususnya untuk pengembangan bandol Mm -hmm. itu tadi kami sempat berbisik kepada beliau, ibu, dan lewan sebagai sentra pendidikan uh, dari masing-masing sekolah jadi uh, mereka sebagai muatan lokal mungkin berkunjung ke sini, langsung belajar langsung ke tempatnya. barangkali berapa tahun yang akan datang bandol itu dihargai sebagai harga atau dinilai uh, sebagai barang yang antik sehingga nilainya akan lebih Jauh lebih mahal daripada sekarang itu mungkin. Kemudian kedua, memang kita tempatnya uh, kurang memenuhi syarat ya. Apabila misalnya ada turis-turis yang kita arahkan masuk ke Banyumas, kita arahkan ke sini. Ini mungkin kayaknya tempatnya yang kurang memungkinkan. Tapi kenapa tidak? Mereka-mereka penjual-penjual makanan di sentra-sentra itu mereka mau berhenti dan di sentra-sentra itu mereka beli makanan khusus. Uh, makanan bayam. Nah ini yang belum mungkin dikembangkan. Turis-turis uh, ini berhenti di situ ada produk-produk bandol yang bisa dipasarkan kepada mereka. Kemudian kami juga sedang uh, menggodok peraturan daerah mau ini dari ibu dan dewan. Ini di sana nanti ada kewajiban pelaku-pelaku uh, usaha menyiapkan tempat minimal 30% untuk ruang pamer pelaku-pelaku usaha mikro. Mm -hmm. Itu mungkin bandel bisa dijual. Hanya konsekuensinya di situ adalah barang ditaruh kalau dijual baru baru dibayar. Sehingga di situ memang terjadi kendala ada berhentinya permodalan. Berbeda apabila misalnya di tapi sudah dibeli di hotel dan nanti hotel yang menjual langsung ke hotel lainnya nah, belum bisa. Yang selama ini beberapa tempat di hotel ada di situ ada 30% untuk ruang pamer, pelaku-pelaku usaha mikro di situ ditempatkan barang-barang kalau laku baru dibayar. Kalau laku baru dibayar, ini memang jadi kendala kami. Itu mungkin dari kami di natar pokok Terima kasih. Terima kasih. Mungkin perlu saya teruskan dulu bahwa kalau pada saat kita berbicara bandol itu kita tidak cuman identik dengan sandal. <San> itu tadi untuk, hmm. untuk untuk untuk bahwa karena hari ini kita kalau kita berbicara bandol itu kita identiknya dengan sandal. Bandol itu suatu kerajinan yang memang dibikin dari ban bodol. Jadi sangat banyak sangat banyak yang bisa diproduksi dari ban bodol. Jadi kenapa tadi saya narasi pertama saya bilang bahwa saya menyelamatkan bandol itu karena hari ini itu yang keluar itu sandal. <San> sedangkan bandul itu punya historis, punya, jadi nanti rencana kami juga mau bikin literasi sejarahnya bagaimana, terus nanti kita juga, tadi bapak juga sempat sampaikan ada pelatihan, kita juga rencana juga bakal seperti itu, karena kalau hari ini kita harus bisa membedakan antara tukang bandul dengan tukang sandal, jadi tukang bandul itu kalau hari ini kalau dihitung itu dengan jari itu tidak cukup 10 tuh masih kebanyakan, tapi kalau mencari tukang sandal itu hari ini itu sangat banyak di Banaran. Okay. Jadi makanya kita juga punya keinginan kita warga Banaran juga punya keinginan untuk kita mendokumentasikan pelatihan-pelatihan minimal karena generasi kita itu generasi saya. Hmm. Mungkin anak-anak saya cucu saya mungkin sudah tidak nanti tidak tidak paham dengan badul gitu loh Jadi arahnya ke situ Mas Dedy Jadi. Okay. Jadi makanya kalau bahasa tadi saya nasib, pertama saya menyelamatkan badul ini seperti itu gituloh. Hmm. Saya um, ke Mas dari, Mas Dodi. Ini ada Bung Riki. Bagaimana antara e, komunitas kreatif yang dipimpin oleh Mas Doni ini berkolaborasi dengan pelaku UMKM yang ada di sini, Mas? Oke. Okay. <tuh> terima kasih. E, kalau kita melihat dari destinasi ini cukup menarik bahwa jangka sejarah tentang adanya bandol di Banyumas tentunya sudah menjadi bagian yang dapat dari pertemuan Kabupaten Banyumas. Ketika di atas 90-an hampir semua pasar pakai tempat sampah karet hmm. kemudian zaman pemilahan sampah ada organik-anorganik -organik itu hampir sebagian besar itu pakai karet dari bandaran sampai kemudian dikonversi menjadi ember plastik seperti itu tetapi sampai hari ini kita masuk di dalam peraturan bupati bahwa dari skot, setiap hari Kamis itu kita menangkan baru dan saja. padahal dari ekosistemnya sejarahnya dulu kita punya kendaraan klasik namanya dokar, itu banyak dari sini semua Pak Kendaraan sebetulnya banyak di Banyumas itu alat safety nya itu dulu untuk memakan dia pakai karet dari sini Kedaraan untuk mengangkat konkur dan sebagainya jadi, eh, apa namanya kami melihat ini menjadi sangat menarik karena ketika kita melihat dari nabr, sektor kreatif yang kita pelajari, baik sinematografi, fotografi kemudian dari unsur animasi dan sebagainya sangat mungkin bisa dikerjakan kemarin tadi kami diskusi dengan Pak Wal Sekolah SNK mutu bagus kami menarik jadi di sini ada sebuah ada, ada jurusan yang memang uh, bermain di area itu mm -hmm. jadi sangat mungkin ke depan ini kan kita kolaborasikan dengan pencanakan lain untuk memainkan ornamen-ornamen promosi bukan hanya promosi seperti digital flyer kemudian sebar Tapi bagaimana kita membuat animasi kunuping kayak versinya bandol mm -hmm. kita membuat sinematografi dokumentasi dari Uh, apa namanya tadi mas cerita. Hmm. Jadi sangat mungkin banyak sektor sektor kreatif yang melahirkan cuan, karena itu bisa jadi monetasi ketika hmm. itu di Youtube jadi banyak viewernya yeah. kemudian desain-desain grafis jadi duit, artinya lulusan-lulusan hmm. yang disampaikan oleh pus PMB ya ini adalah lahan yang sangat kooperatif untuk dijadikan bundling, hmm. banding praktek dari konsep kalifan lokal. Saya pikir itu. Maka baik, itu. baik, baik. Tiga, bagaimana sebenarnya sambutannya atau mungkin ee, selama ini gandengannya belum erat atau se apa sih dari? Memang kami kami sudah sempat sempat mendengar, memang memang kayak tadi disampaikan Abdullah itu memang betul. Kita juga sering-sering hmm. mendengar juga banyak banyak upaya itu ya. Tapi cenderungnya itu ke arah ke arah perajin sandal. Oke. Okay. Padahal bandol itu tidak perlu sandalnya Kalau kita Ternyata. definisikan hari ini sandal itu komponen karetnya itu cuma cuma kecil banget itu cuma bagian bawah. Mm -hmm. gitu loh. Jadi ya. kebanyakan sudah spawn semua. gitu loh. Jadi dalam arti yang yang yang yang kami berjuangkan ini sebenarnya cara cara bandol seperti itu karena banyak kerajinan yang lain seperti itu. Jadi memang memang kayak Selama ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan dan sebagainya kan belum belum begitu intens ada kegiatan cara Cenderungnya itu pernah sekali kali sekali dua kali itu memang justru malah orang luar itu belajar kesini gitu. Tapi sifatnya cuma individu, bukan bukan sebuah pelatihan secara apa ya, secara pelatihan itu bukan tapi secara pribadi. Karena kebetulan bahwa saya juga dari dari kecil saya sudah sudah mando, saya juga juga sama justru malah banyak orang. Tapi sifatnya pelatihan itu sifatnya pribadi. Privat di sini. Privat ya. malah orang-orang luar daerah malah ada yang seperti itu. Oke, nah, sekarang kita mau Mumpung ada orang-orang uh, hebat yang ada di sini, ada Mas Dodi Prasetyo juga. Mau silakan dari teman-teman ataupun juga yang hadir di sini, silakan dong. Komunikasi dengan para pengusaha sendiri, artinya dari masing-masing uh, pengusaha itu sudah ada apa namanya bentuk apa operasi, yang para yang sudah ada. Terima kasih, hmm. itu aja. Oke baik Oke, itu saja monggo silakan yang mau menanggapi. Saya punya ya, ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rois itu sahabat saya dari kecil sebenarnya itu sekolah bareng ini saya. <laughs> <laughs> jadi kalau berbicara sekali lagi loh Mas Rois kita juga harus harus definisikan bahwa perbedaannya bahwa antara pengusaha sandal dengan pengusaha banbel itu juga berbeda karena kadang emang pasti juga spiritnya juga nanti berbeda jenis-jenisnya karena juga berbeda gituan tapi memang memang berbicara komunikasi itu memang ada suatu bukan gap ya tapi ada suatu spesialisasi berbeda-beda jadi misal kayak di sini juga ada salah satu perajin itu mas pindoro itu itu lurus di belakang ini itu mas pindoro okay. juga perajin dia spesifikasinya itu arah ganjil oh, okay. itu bikin bikin bikin yang Nah, di sini ada dari kayak ganjel bak dan sebagainya kecil-kecil ini ada nah, ya. spesifikasinya beliau seperti itu. Yang tentunya kebutuhan beliau akan bahan baku itu berbeda dengan tukang bandel yang lainnya itu Walaupun sama-sama sama-sama dari bahan bahan baku ban gitu. Kayak saya dulu saya kecenderungannya ke arah membuat tempat sampah. Bahan baku saya itu berbeda dengan bahan baku yang yang ada di tempat Mas Mintoro. Jadi secara, secara komunikasi, secara artinya agak sedikit emang, emang semacam kayak, emang kita spesialis sendiri gitu. Oke, oke, oke. Iya, jadi, dan, dan selama saya berada perajin Bandol itu, memang belum pernah yang, yang ikut, yang operasi spesialis, kami belum pernah. Karena cenderung, cenderung sendiri-sendiri itu gitu. Oke. Okay. Kurang lebih seperti itu. Ya, Kalau bersama-sama itu lebih baik, tak harus sendiri-sendiri ya. Iya. Curhat ya. Oke, <tuk> ya. itu dari <tuk> ya. okay, nanti mungkin bisa lebih intens lagi. Silakan, ya. bolehlah, bolehlah ya, Pak ya, Irfan. Ya, silakan. silakan. Ya. silakan. silakan. Ya, jawab pertanyaannya, oh. Rois ya. ya. Jadi di kami, itu di kita ya, di pengusaha atau pengrajin pandur itu ada sebetulnya dua perkubuhan. Hmm. Yang satu dalam namanya Simba. Simba, uh, Simba. iya. Beliau uh, ketuanya adalah Pak Imam. Beliau adalah Dekan di Angkon, okay. ya, yang satunya Pak Guyuban, aku saya lupa namanya, Ging, tapi ada dua Pak Uyuban. dan saya unik, Pak Guyuban ini juga sudah pernah menerima bantuan Pak Bojong ya yang si Pak itu sudah pernah menerima 10 paket bantuan dari Dina Perko hmm. itu adalah satu paket isinya, mesin press, mesin jahit, kemudian mesin foto dan gerinda itu ada 10 paket, masing-masing paketnya sekitar senilai 30 juta hmm. jadi sebetulnya pemerintah pun sudah sangat perhatian ya eh, terhadap para pengusaha atau kongresi bandul. Hanya di sini gini, Pak, yang dikeluarkan oleh pengusaha itu atau kongresnya adalah satu. Mereka ingin adanya pelatihan desain, desain, Pak Bucep. Jadi kalau ke depan, pengusaha mungkin ingin ada program untuk pelatihan. Kami mohon untuk bisa dianggarkan untuk pelatihan pembuatan desain, desain apapun itu ya, misalnya sandal boleh atau mungkin untuk pengolahan-pengolahan bandol bandul yang lain. Tetapi mereka sangat membutuhkan pelatihan tentang desain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelatihan tentang manajemen pemasaran. Karena selama ini, mereka produksinya jalan, tetapi agak susah untuk pemasarannya. Selama ini kan masih hanya terbatas di lingkup Puromerto, Banjar, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada yang keluar Jawa juga, tetapi masih bersifat menerima pesanan. Jadi belum ada pemasaran yang mungkin lewat digital, atau mungkin lewat apa. Nah itu menurut saya, Pak Bejo, kalau ke depan di Nagarkop ada Kegiatan pelatihan kami mohon untuk dianggarkan untuk pelatihan para pengrajin bando, begitu mbak? baik, right. Oke. Okay. Yeah. Mudah-mudahan program-program uh, yang bagus yeah. ini bisa dimanfaatkan, bisa langsung tepat manfaat untuk para pelaku UMKM ini ya, bu. Yeah. Apalagi saat sekarang ini kita di tahun ketiga pandemi kan, jadi benar-benar yang mulai merangkak untuk pemulihan ekonomi. Baik, ada lagi monggo bapak. Siapkan. Yeah, kami persilakan. Oke, okay, yeah. dari Pak Guru. Pak Guru. Oke, okay, monggo. iya yeah, silakan bapak. Pak Eko ya. kalau kesalahan Oh Pak Eko, iya <laughs> Silakan masuk Pak Eko Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ini saya mau bertanya Biar nanti juga Silahkan juga bertanya begitu ya mm -hmm. Saya mau awali dulu Ya Eh uh, Tadi kan disampaikan Baik dari Mas Riki ataupun Bu Lurah bahwasanya Bandar itu sebenarnya sudah Bukan cuma masalah Bukan cuma, cuma diri ke kota aja begitu ya Sudah sampai luar kota Bahkan luar Pulau juga yang saya tanyakan, untuk teknis memasang sendiri bagaimana? Tapi bisa udah sampai ke tempat-tempat yang jauh begitu. Karena juga kebetulan saya aslinya Jawa Timur mm. dan di sana pun juga dulu waktu zaman saya sekolah saja begitu ya. Itu sudah di sekolah saya kebetulan di pondok pesantren. Jadi juga dari santrinya sendiri begitu ya. Itu sebenarnya saya masih betul-betul juga menggunakan dari bandol Berarti kan sebenarnya sudah lama juga untuk... Uh, apa namanya bandol ini sudah diperkenalkan diperkenalkan juga sudah bukan cuma di dalam kota aja begitu itu teknisnya seperti apa mungkin dari kamerik ataupun lurah bisa memberi jawabannya gitu. terima kasih baik, okay, baik. Terima, terima kasih pak. mas doni mau mengomentari silakan baik terima kasih uh, pertanyaan pak Eko jadi waktu itu saya pernah melakukan penelusuran waktu itu di tahun 2000 2006 terakhir saya. Uh -huh. Itu penelusuran dari saya masih di Jawa waktu itu penelusuran dari Solo sampai dengan Purwokerto. Kita masuk ke semua pasar. Uh -huh. Waktu itu masih ada kendala ketika ketika saya diminta bantuan untuk gedeke sandal waktu itu, uh -huh. memang betul uh, sandal itu hampir hilang di pasar waktu itu. Okay. Karena di saat yang sama kita ditembaki sandal di Tasik yang murah-murah yang itu Tapi saya juga menemukan data kemarin. Uh, dua minggu yang lalu saya ke daerah Lampung, ke Bandar Jaya, di mana sebagian besar stok sandal yang dikirimkan dari Banaran itu ditampung di daerah Sumatera di Bandar Jaya, tempat transit dan sebagainya. Kita menemukan di sana, tetapi memang jumlahnya tidak seperti yang sekarang karena tambak pandemi dua tahun yang lalu. Kemudian untuk yang produk-produk yang apa namanya, yang lain ini yang masih sekitaran, yang masih breeder, ya, kayak semacam tempat sampai, ini masih sekitaran lokalan. Jadi belum sampai ke luar Jawa. Karena kebetulan untuk komoditas-komoditas ini, kayaknya juga tidak hanya di banyumas saja. Kalau kita memiliki di Kabupaten Tentaga, beberapa tegal, juga mereka mengproduksi hal yang hampir sama. Nah, cuma yang, yang jadi, apa, masukan kita adalah promosi-promosi itu ternyata juga ada di persennya. Orang-orang yang mencoba menjadi eh, semacam uh, apa namanya, pihak ketiganya, mm -hmm. Misalkan orang Sumatera datang, dia ke sini Nah, ketika okay. orang itu meninggal, ya jaringan itu hilang okay. Kita pernah kenal itu Bye. Jadi memang, apa namanya, di era 90 -2000 memang luar biasa mm -hmm. Tapi kembangan waktu karena tadi disampaikan betul oleh Bu Lula bahwa desainnya itu, itu saja Tidak sampai kita menemukan bahwa ayunan dari tahun 70 kayak gitu wak. <laughs> dari dulu ya, ya belum ada inovasi, kan. belum ada perubahan ya Tempat tempat dari dulu ya kayak gitu, cuma perbedaannya sekarang tempat dan hmm. sebenarnya Jadi beberapa hmm. uh, produk, produk kreatif ini adalah bentuk sentuhan kreatif yang sebenarnya hmm. Dan kemudian uh, ekspektasi dari kebutuhan terkini itu hmm. bisa diwujudkan dari bentuk kreatifitas orang sini lewat bantokas seperti itu Baik, terima, Baik terima, kasih. terima kasih Kita akan balik memberikan sepanjang hubungan antara pengrajin bandol dengan pengrajin bandol yang lain hmm. sebenarnya masih berkaitan uh, permasalahannya apa uh, berkaitannya hmm. seperti apa berbeda karena misalkan saja Mas Riki itu pengrajin khusus hmm. untuk bikin tempat sampah yeah. itu kan bahan bakunya itu dari bahan radial dan bekas bahan kecil kalau saya sendiri itu fokus saya itu di sparepart mobil hmm. itu bahan bakunya itu dari bahan kordisel sampai bahan tronton Sampai band loader malam itu, nah, itu kan beda. Tapi dalam pencarian di luar itu, di, di apakah itu di garasi-garasi atau di tambal ban, tambal ban itu biasanya kita berkolaborasi seperti dulu itu waktu saya dengan bapaknya Mas Riki. Itu dulu berkolaborasi dari bahan yang pak bapaknya uh, Mas Riki itu nggak dipakai, nantinya dilempar ke saya seperti itu. Ada sebenarnya hubungan, ada kita sama, ada juga. Seperti sebaliknya juga kalau saya mencari bahan di luar kok ada barang bahan yang saya tidak pakai kita bisa kasihkan kepada yang lain Nah seperti uh, seperti itu Saya suka ingin menegaskan pada bapak-bapak di atas bahwa saya Bandol itu memang bukan sandal saja iya. tapi image sekarang Bandol taunya itu di bandol itu sandal Padahal setahu saya sandal yang sekarang seperti itu awalnya itu baru tahun 90-an yang pakai spons sekarang itu itu sembilan puluhan. Kalau yang seperti itu, yang pakai ban itu dari tahun seribu sembilan itu sudah bahasa saya itu yang bikin dulu itu pasan. Jadi seperti itu, mongolah. Untuk untuk untuk lebih dijelaskan lagi bahwasanya pengrajin bandol dengan pengrajin sandal itu sebenarnya basicnya berbeda dari bahan baku juga beda. Jadi lah jadi, untuk di atas itu, di di, di, di, di, di dijelaskan juga, ba, artinya bahwasanya jangan disamakan Bapak ya boleh disamakan tapi ada spesifikasi sendiri. Bahwasanya balon itu memang dari ban bodol. Hmm. Kalau sendal itu sekarang yang sedang sekarang itu limbah dari sepon dan limbah dari ban cetakan sepon, oh, beda okay, itu baik. seperti itu. mungkin okay, Bapak Ibu yang di sini mau menanggapi. Masalah desain itu tadi, yang disebutkan oleh Bu juga penting ya, agar supaya produk-produk yang lain itu tidak kalah dengan uh, sisa lini yang lebih populer. Jadi mungkin sepintas kami uh, beberapa yang perlu kami pelajari. Jadi pertama adalah tentang digital marketing. Itu di kami ada pelatihannya. Kalau memang ini ada kelompok, membutuhkan silakan membantu sunan aja. Itu digital marketing kemudian yang kedua memang inovasi tadi disampaikan perlu inovasi-inovasi yang bukan hanya melakukan seperti itu aja dan ini juga tempat kami ada cuma tinggal kira-kira narasumbernya siapa nanti kami bisa fasilitasi uh -huh. yang kira-kira pembuatannya itu ya tidak tadi disampaikan uh -huh. ayunan seperti itu dong. mungkin bisa dibuat seperti apa Lain ini kan perlu inovasi-inovasi uh -huh. ini tempat kami juga memfasilitasi seperti itu monggo misalnya kok butuh pelatihan-pelatihan uh, tentang pemasaran, tentang digital marketing, kemudian tentang manajemen uh, manajemen keuangan, ini tempat kami ada silakan. sifatnya adalah berkelompok mengusulkan ke kami. Dan kami, CEO kami sebelum ke sini tadi serabat dengan BPN. Huh? Dari BPN kami tadi menyampaikan, Pak kira-kira apa yang nanti saya bawa, saya mau ketemu dengan pengusaha Batur. Silakan kalau misalnya di sini ada pengusaha punya tanah itu masuk kategori usaha mikro nanti akan kami fasilitasi untuk pembuatan steril gratis mm. itu nanti jadi dari ppn sudah seperti itu dan saya bilang jumlahnya kira-kira berapa itu biasanya informasinya sekitar 45 silahkan dikoordinasi koordinasi nanti diusulkan nanti kalau memang betul nanti jadi prioritas di 2023 ini dari ppn tadi sebelum kesini saya mohon maaf saya telah karena bisa rapat di sana. Oh. tahun ini kami di untuk tiga desa itu 334 bidang uh -huh. 2022 itu untuk usaha tahu di Cilongok, kemudian tempe di Beliken satu lagi di Soma Gede itu semuanya 334 bidang mulai besok rebuk sosialisasi dan mohon silakan misalnya di para pengusaha Bandung ada yang punya tanah tapi belum disertifikat dan itu menutup usahanya silahkan disulkan lewat uh, buluran nanti ben, kami fasilitasi. Hmm. saya fasilitas. ke pak jaka kalau gitu ya. nih, pak jaka kan tadi sudah menyebutkan juga bahwa sebenarnya dari pihak bri ini menganggarkan 1,2 tapi yang hmm. terserap baru separuhnya sekitar 500. iya 500 miliar uh, ya. oke jadi uh, upayanya apa nih pak agar supaya dana tersebut bisa terserap apakah mungkin dari pihak bri Uh, turun ke bawah atau sosialisasi seperti apa Pak Tri? Baik, terima kasih. Uh, perlu saya luruskan kembali bahwa uh, target kami 1,2 triliun itu dalam satu tahun sampai dengan Desember. Okay. Sampai dengan sekarang kami itu sudah menyalurkan 300 miliar. Artinya, uh -huh. kalau kecepatan kami ini sama dengan Januari sampai dengan Maret ini, uh -huh. akhirnya uh, 1,2 itu tembus oh, ya. ya tetapi eh, yang tadi saya sampaikan bahwa khusus untuk pengrajin bandol ini baru menyerap sekitar setengah miliar, setengah okay. miliar. jadi eh, kami dari BNI siap mendukung eh, semua permodalan yang dibutuhkan oleh pengrajin bandol Baik itu secara individu maupun secara kelompok Dan kami, eh, biasa kami lakukan memang kami turun langsung ke kelompok-kelompok usaha Klaster-klaster usaha untuk mensosialisasikan yang namanya pinjaman kur yang eh, bunganya sangat murah okay. Jadi eh, kami malah justru kepingin eh, memberikan minta jadwal kepada kelompok usaha ban bodol ini kapan kami bisa sosialisasi untuk produk pinjaman dan produk perbankan yang lain Oke okay. teman-teman dulu dong untuk berikutnya gimana sih upaya pemerintah terkait dengan kesadaran seluruh masyarakat terutama masyarakat banjumas terkait mengenai usaha atau membu membuat usaha seperti ayahnya standar standar yang ada di kebenaran persaingan global yang mungkin sedang terjadi itu bisa dilaksanakan, Jadi bisa diatasi terutama banyak sekali anak muda yang suka sekali sama barang-barang modern, barang-barang yang dari luar luar negara gitu dan kurang akan cintanya pada produk dalam negeri, begitu. <tuh> <tuh> Kebetulan, uh -huh. saya kebetulan uh, warga biasa. <laughs> saya okay. uh, Saya mungkin merespon ya apa yang menjadi perbincangan tadi tadi. Uh -huh. Ini suatu yang menarik. Karena apa? Karena ketika kita berbicara soal pendol, maka kita akan berbicara tentang kata kunci yang bisa mewakili Bali yeah. Selama ini kan Bali dikenal dengan apa ya? kita kata kunci yang biasa mewakili Menduan Menduan, bentuk goreng keraca barang kalian ya. tapi yang non kuliner kayaknya bermadanya nah seandainya kita kemudian bisa me bisa menjadikan bandung itu sebagai petang ujibannya Mas ini akan menjadi suatu, suatu yang bisa uh, memberikan imbas ekonomis uh -huh. kalau yang saya lihat dari tadi Mas Riki itu lebih banyak membahas tentang sisi historisnya ya, Mas Ghi. sisi idealismenya bahwa Bandul itu bukan semata-mata sesuatu yang memang menghasilkan nilai secara ekonomis tetapi ada suatu nilai kesejarahan yang harus dipertahankan yang saya baca seperti itu nah ide yang tadi Mas Riki sampaikan itu sangat sangat bagus sekali ada konsep kampung bandol ya. kampung bandol itu ilantiasinya adalah bagaimana supaya bandol yang dari dulu kita kenal bukan sandal yang dibuat di respons seperti sekarang itu tetap bisa ada barangkali bisa di, di Bikin semacam, semacam museum atau showroom barangkali mm -hmm. Kalau kita lihat di desa Lumpir sana Di lebih sana itu ada museum Dermaji Di gitu, desa Dermaji Di sana itu ada uh, perangko-perangko rumah tangga yang jadul dimana nanti pengunjungnya itu bisa tinggalnya kayak QR code-nya Nanti dia langsung tahu Oh produk ini Oh barang ini namanya ini segala macam nah, barangkali Konsep kamu badal bisa juga Selain ada uh, pemandangan Uh, pengrajin yang me me apa, membuat sandal juga bisa dengan cara seperti itu, Mas. Ada musim kecil-kecilan Solo antar bulan itu. Itu. Uh, terus selanjutnya saya juga termasuk salah satu penjual. Cuma saya penjualnya itu dropship. Gitu. Oke. Okay. <laughs> Karena okay. saya juga, uh, saya banyak belajar dari marketplace. Saya banyak jalan-jalan di marketplace. Dan memang kebanyakan orang di luar Purwokerto, di luar Banyumas, mereka mereka mengenal bandul itu hanya seputar sandal. Yeah jadi saya rasa di sini perlu adanya sebuah upaya untuk bisa memasarkan gondol itu bahwa tidak semata sandal pak jadi pendekatan-pendekatan digital marketing itu menurut saya sangat sangat, sangat penting sekarang Kalau kita sekarang kan ada upaya auditing bukan hanya semacam tulisan kok sekarang kita ada yang namanya reels kalau tuh di Instagram di tiktok itu sangat luar biasa bagaimana pendekatan-pendekatan semacam itu harus kita pakai pak. Saya rasa itu harus mulai di sekarang sekarang Mas untuk pasar film film film mungkin itu film film terima kasih. terima kasih Bapak. film film film yang film film film film film film film film film film film film film film film film kemudian berkembang sangat berkembang itu namanya uh, ada pendampingan dalam bentuk inkubator itu kami bekerja sama dengan UNSUR. Jadi mau misalnya dengan minimal 10 orang. 10 orang perlu tahu kira-kira mau usaha apa. le usaha apa itu kan harus digali. Oh belum bisa. Itu nanti bersurat kami ke kami, nanti kami fasilitasi untuk pendampingan ke UNSUR. Yaitu dalam bentuk inkubator. Jadi dari sana. Uh, menggali kira-kira potensi yang mau untuk usaha apa. Setelah itu dia akan didampingi terus sampai dengan sukses. Itu inkubator. Kemudian yang tadi yang tadi terkait dengan uh, apa inovasi mungkin ya yang tadi disampaikan bahwa bandol imisnya adalah hanya sandal. Maka kita mau dibuat brand. Kemudian kira-kira dalam bentuk bandolnya itu apa, aja silakan sekarang masanya digital marketing silakan sebar itu mungkin akan uh, membuat image kepada mereka-mereka bahwa pandalur sebenarnya adalah bukan asal uh, saja kemudian terkait dengan hak uh, paten monggo kalau misalnya oh ini mau dianggap sebagai produk lokal Brimbas mau dipatenkan monggo nanti di tempat kami juga ada memfasilitasi usulan dalam bentuk surat rekomendasi tapi tetap produk akhirnya kami membangun tapi di tempat kami ada memfasilitasi itu kalau misalnya bandul mau dipatenkan oh, bandul adalah produk Kabupaten Banyumas dipatenkan kayaknya selama ini mungkin belum ada yang mematenkan bandul hmm. itu aja terima kasih okay. baik terima kasih Pak Gejo dan memang benar sekali untuk dapat membawa bandul ini uh, membawa nama Banyumas ya. uh, menjadi ikonik, daerah, daerah baju yang kuliner, begitu ya. Mm -hmm. ini bandul bisa menjadi salah satu uh, pr bersama agar supaya bisa uh, mengunggulkan produk yang berbahan dasar bandul ini. Iya ya. dan tentunya ini membutuhkan sinergi dari semua pihak, baik dari pelaku usaha, mm -hmm. dari pemerintah, dari maupun masyarakat, ini, juga. Dan masyarakat juga agar nantinya bandul ini bisa terwujud uh, keinginan kita bersama ya agar Bandung menjadi ikonnya baju emas Betul sekali Dan RRI sebagai salah satu media terpercaya Begitu ya mudah-mudahan setelah adanya program Gernas BB ini Aha. Juga ikut menyalurkan Ataupun juga turut uh, mensukseskan uh, bagaimana UMKM ini bisa terus berjalan Dan mempertemukan dengan uh, beberapa aparat-aparat Atau aparat, aparat, aparat juga pemerintah pelaku uh, Memberikan kewenangan kebijakan ya Aha. Untuk teman-teman uh, UMKM ini Baik, yang karena waktu juga Yang memisahkan kita sore hari ini Mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan sore ini bisa memberikan satu manfaat, uh, manfaat pencerahan hmm. untuk kita semuanya. Hmm. Jadi kalau jalan-jalan ke Banaran ingat Bendol. bandol. Bandol. itu enggak cuma sendal. <tuk> ya, dan enggak cuma sandal. Saya Desi Natalia dan ayaya, juga ayaya, Seluruh perangkat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada BRI yang sudah ikut mensukseskan <tuk> acara gerak PKK <gelas, tuk> Gerakan Nasional Bandar Luar <tuk> Indonesia. Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.